Nah, itu dia, karena Bang Kakak. Apakah karena perkembangan teknologi ini dengan sains manusia bisa menciptakan apapun jadi merasa sudah bukan, Bang. gara-gara globalisasi, pencampuran budaya mulai membuat orang mempertanyakan tradisi awalnya dan mulai menerima budaya baru. Salah, Kak. Apa karena skandal agama? Banyak pemuka agama ketahuan melakukan kekerasan seksual, mencairkan uang atas nama agama. Bukan, Bang. Apa mungkin awalnya agnostik, lama-lama ateis? Salah kan? Jangan-jangan karena pergeseran keyakinan Orang-orang sekarang lebih memilih agama kemanusiaan Daripada agama awal yang Sering kedapatan tidak manusiawi Bukan, semua jawaban tadi Salah semua, salah karena Cuma pemicunya aja Jadi, penyebab utamanya orang Makin banyak yang ateis adalah Meningkatnya pendidikan informasi Ya, pendidikan sekarang Semua itu serba empiris Capailah jalan spiritual batin Agar tak terlena dengan jebakan teknologi.